Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama channel YouTube Blind Project Channel YouTube paling blind Saya Indonesia Raya okay, Oke, pada video kali ini Saya mau grebek Markasnya alias Basecamp Dari Ruwet TV Nanti kita akan ngobrol-ngobrol Berbincang-bincang bersama teman-teman Dari Ruwet TV yuk Langsung aja cek nah ini kita sudah ada di Basecamp alias Mas Markasih Rewet TV ini ada Koro Setradara Cak Lantung ambil. Cak Laga terus ini andalan kita tukang kendang <laughs> Mas Bayu alias lebih dikenal Mbak Wong kemudian tinggi Cak Agung Cak Agung Wong bisa geser sedikit iya yeah. <tuk> pamela dia jadi bayi wong pamela pamela mahfud <tuk> oke okay, langsung jujur kira kira pagi pagi tip calon iki mungkin nara rek <tuk> horror youtuber youtuber singgahnya belum ngambil sing kepinginnya belum kira kira tipe apa ya cek sukses nya, akhirnya aku beruntung sukses, anu, enggak perlu nah. untuk sukses dulu, yang penting niat sih, ya, niat iya, niat ya niat berkarya, Enggak jangan malu-malu iya. untuk berkarya. Mungkin Apu. anu yo, aku tuh seneng sih ya, damil, iya, ini seneng video yo, aku nikmati, hmm. nikmati proses, proses disini mas mandi sini mas mandi nah, aku satu loh biar ini biar ikut berbagi mas mandi ini juga youtuber soalnya ya henduk kreator nih ya, jadi nah, memang aku, awalnya ikut dulu aku ada pindahan yang lain lain proyek gak mampu ngontrak itu lain kreatif arek rejeki sebelamu. memang iku rek, niat seneng mikir dhuwit dhisik. Jarene viewer percaya iki deloken rek, TV awal-awal iku ablutane ya opo. Tak lantung nih, nah, longoran. longor, ya, longor kan. longoran ya. Ono di gunung, iya jaman saya belajar. Ambil ya. masalah kayak ya, apa interview-interviewan ngomong Korea. Iya, si. oh, hmm. awal-awalnya kok enggak jelas sih? biasa. Oh, <laughs> ya. <laughs> si penting ngupload perlu sini kan? Nono, ya, oh, ngupload. Ya. Ya. penting. Muncul sih uh, Oh, enggak, muncul kan, muncul ya. Kapan? Muncul ya? Kapan saat ini? Eh, tak salah Ono sing beberapa kejadian ini kan, ya, tolong sering. Mau dong, ya? Eh. Itu motong ketipu, kaya toko view, toko subscribe uno. Padahal hasilnya kan ndak mesti, ya? Iya, oh, iya, itu, oh, iya kita itu ya iya, iya, m iya, mulai iya, alas B iya, iya, mereka itu kan itu iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, oh iya, iya, jangan malu untuk iya, nah jangan Mereka malu nabi. untuk berproses karena sesuatu yang gak instan itu biasanya awet awet, langsung kan ya. iya. nah, gak cepet-cepet cepet hilang? ya, cepet mudun <laughs> ya. oke? kayak bengi sama ya, gak cepet mudun tapi begitu mungkin enggak terus ya yang diriaknya? ah! jadi intinya ngono ya Cak Tung, masih yeah. rotewe ya proses kan ya Pokoke 30 video... video pribadi ini pribadine awal um, tahun. tahun. berjalan te... itu uh, it londo. ya <laughs> apa untuk syarat menjadi... Ya, apa yang Oleh duit lah, monetize gitu. Itu bukan kan gak soro ya, nah, Tung? Cukup... Sepuluh viewer ini, iso zaman Saat dulu ngerok lah, Mungkin... Nah, omot, biaya, omot kalau tinggi, kalau, uh. titik, youtuber Iya... Saya mungkin gak ya. soro, <laughs> anu apa... Tapi terbukti, mas... Gitu. Fandi Mahfud ya iso nutut Wiss, is, udah ya, bisa melok persyaratan nanyar kan dia? 4 jam. Nah, iku. ya? dari 4.000 jam iya buktinya bisa disambi me. ini memang ya, ya iseng itu uh, waktu uh. itu pokoknya direkam kayak ya, kayak yang ini lah iya luang direkam, banyak mesin direkam sejarah iya pokoknya ini juga bisa direkam jadi ini makanya seperti ini, rakyat tak jenengi blind project itu yang mengisi ini sembarang saya -sa koperi lah yang penting dari teman yang dunggahnya sih terus <tos> <tos> menuju proses keniatan ini kan pirang tahun, <tos> tahun ya? akhirnya kok bisa ngelompok bareng bisa punya jadwal, kapan syuting itu, mulai harus perlolaan, jadi nah, lah. Nah, ngolas. Ngolas. Nah, mulai teratur lah. mulai wow. Dan kan bian... Sopo... -sopo, ya, jang, ya, terus karakternya barang bian kan nggak gawe jenenge ya? Iya. Kan, ya. ya, misalnya misale jeneng Doni sapa? Sing keren-keren saya ini kan enggak jenengi dua kabar, ya Jangan lupa ya guys, TV Ambil ditulungi menuju 1 juta subscriber <tuk> Biar <tuk> cepat dapat golden play, <tuk> button. Golden play uh -huh. button Ya itu mas, intinya memang seneng sih, lah, ya Aku juga seneng Enggak, ada lah ya seneng kan, ya Enak Iya, seragam aja mikir nolak sih, guys Kari-kari Anggap bonus kan Mungkin kata-katanya sebelum ditutup. Jadi tetap semangat, jangan putus asa. Mencari wana. Mencari wana. Mencari wana. <laughs> putus ya, aku mau lapor jadi youtuber itu jadi jangan jadikan kerjaan utama, anggap iseng, anggap iseng, is jadi lah sih dari kerjaan ngapain tetap aja leren sih aja muro. waduh aku nge Youtube aja terus kontennya juga harus sih ya sing paling enggak sih ngomong Itulah Yo, iya loh kadang sih ngomong-ngomong nih ya diwuri makin ini padahal makinnya yang bisa diwati yang bisa diwati yang bisa kamera sudah bisa jat oke wes, kayak catong apa? kata-kata aja dong kata-kata jadilah untuk menuju Cakrawala Cakrawala Asyik. Laskar Pelangi Laskar Pelangi apa? Laka? <susur> si Gepul nih si Gepul nih menutup Rek hahaha <tuh. tuh>. siapa tetap putus asa jangan, jangan jual, semangat jangan semangat siapa ini gitar lagi Rek? Rek kok gak lukis gue kagak, gua gak, gak bisa, main, bisa lu, kan, makan dulu makan pecel gua ya kagung kata-katanya kagung selalu bahagia di segala cuaca iya selalu bahagia di segala <polo>, eh. no. <laughs> cuaca itu enak ya sampai <laughs> dia di puluh ya oke okay, misalnya ya, cukup sampai ini ini Gerebek Markas Heirwood TV ketepaan marisoteng rupanya marisoteng omong ini, tadi acaranya santai pengamanan Makanya tak jak ngobrol. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.